tik cek cek balik lagi bersama Otong Spin kali ini kita akan review game get of Olympus ya. seluruh kita bawa modal 110.000 saja modul rumah receh lah ya seluruh kita coba Bandai Bandai Olympus kita main di CNN slot ya kita mau nilai di B2400 aja baik 2400 double doublecang aktif kita coba turbo 50 kali Oh ya, yang bertanya hari ini kita main di mana? Kita main di CNN slot, situ slot sensasional dan tergacor berebut saya slot Wd berapa pun dibayar lunas. tuntas, Langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen. Di CNN slot enggak cuma ada slot saja. Di sana lengkap ada. bakarat tembak ikan nomor togel pun ada. Lah. Cus. Langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen. Jangan ragu-jangan bimbang mainnya cuma di CNN slot spektura kemiakulur kita mulai us gimana kabar us? lama nggak ketemu us kok sepertinya kau ngantuk ya us ada wasa ya ngantuk us kasih yang mantap-mantap us diem-diem by us ya kuning jadi atau merah boleh ungu boleh kurang suruh biru kurang satu butuh-butuh but, but, but. sempat kurang us kita bawa modal nggak banyak ini loh Kasihlah kasih lah jb -jb mantap di awal gitu loh skater-skater oh, isi daging aduh atas makota pasti skater eh petir Cuk. aduh hijaunya cu nggak konek nanggung Cuk. nanggung tadi us boleh-oleh Oleh. kita dapat skater gratis itu seluruh kita main di bed 2400 tadi kita coba di 50 quick eh 50 turbo dapat sekali semoga ada isi us kasih paham us birunya aduh nggak jadi gelas juga nggak jadi kuning boleh hijau boleh us kuning boleh hijau boleh enggak mau juga kan. ayolah uh hijau jadiin ungu boleh nusul-nusul nusul dong udah udah udah udah kurang satu seluruh udah udah kali 15 dan tiga konek hijaunya jadi biru upi uh, ungunya harus fix ya di sih Ungu jadi atas-atas gelas kasih kuning atas gelas kasih sunung kasih petir dong us. Aduh malam merah turun gelur Aduh ya us kasih ya mantap mantap us bisa tujuh free spin yang connect baru berkali kaldu kaldu coq kaldu terus us getrongeku patang atas mandan dikasih laduh cincin kurang satu garis seluruh ya kuning jadi kasih dong gelasnya ya gelas jadi petir lagi dong boleh tuh ini kalau hijau atau merah jadi ya lumayan nih wudhu duduk ungu boleh turun dong ungu boleh turun dong ungu-ungu petir pasti di atas mahkota lumayan-lumayan 17.000 kali 8 lumayan seluruh 137 lumayan leal ya Oh masih sisa tiga kita coba semoga ada petir-petir mantap lagi nggak mau sisa terakhir aduh lumayan 158 dari sini tuh aduh ini tadi masih di 50 puluh double ceng jangan lupa ya slow kita lagi berburu scatter scatter gratis dulu ini masalahnya makanya double belcang aktifin dulu Tergantung sih kalau pengen main ya dilihat juga petirnya sih kalau di double ceng jarang petir biasanya itu adanya yang dibiasa bukan yang dia pelucang tapi scatternya biasanya rapet di double ceng, lah itu dua dua dua dua atau tiga, hijau huh. konek hijau kasih dong, kasih dong mas angga, kuning sekalian boleh satu lagi tuh kuning, jadi, yuk gelas kalian boleh, gelasnya kasih dong us, uduh uduh petirnya lumayan seluruh kasih lagi dong, kuning merah, aduh cincinnya jadiin sekalian tuh us, ah cincinnya kurang turun sekali doang, tapi lumayan, uruh 300.000 seluruh lumayan lumayan udah profit 500-an ya slot tadi kita bawa modal 110 udah profit lumayan lah 400, 400 ribuan nah ya. ini kalau gue lagi main sendiri buat bukan buat konten biasanya GWD sih salahnya ya main aman aja utamakan profit Kudusnya intinya kita main kayak gini tuh selalu utamakan profit tuh profit dikit WD profit dikit WD kalau nggak profit dikit pindah diapet gitu kita coba quick dulu ya 10 kali intinya gitulah utamakan profit ya selalu mengingatkan lah seluruh lah ya buat teman-teman juga intinya jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur biar istri nggak ngamuk atau otak nggak ngebul gitu loh yuk atas gelas kasih petir kalau ingin bermain coba mampir ke situs kami di CNN slot di sana tuh lengkap ada not, ada nomor tembak ikan, bakarat, poker juga ada nomor togel pun ada. Sur. Slot apalagi makanya langsung cus aja. Untuk linknya ada di pin komen sih. Cus kasih yang menemukan terus. Uus masa aku diam-diam saja us ini di 10 guys ya, seluruh masih di itu kita pindah naik bet agak barbar -bar sedikit lah ya kita coba 4800 double bencang aktif 30 turbo semoga ada free spin-free spin mantap atau petir-petir yang bisa bikin saldo langsung naik dengan signifikan yuk Aduh itu biasanya petir loh kalau di situ jadi biru boleh nusul biru biru biru nah, wow, ka. biru kasih lah tapi gak ada petir kalau polanya kayak gini kalau pecahan berantakan kayak gini itu jarang ada petir kalau yang pecahan-pecahan urut lah gitu loh ya kalian pasti paham lah nah, nah, ini kalau ini kan maksudnya lah ini pecahan urut maksudnya rapi itu biasanya ada kemungkinan turun scatter atau petir tapi kalau berantakan kayak gitu lah kayak gini rapi namanya ini rapi itu kemungkinan buat petir atau skater turun itu lebih gede ketimbang yang patahan berantakan gitu loh tapi biasanya di tatanan berantakan kalau dapat petir atau skater itu isi pasti biasanya segitu kalau selama ini sih main kayak gitu rata-rata ini kan petir berantakan ya. ini kan tataannya berantakan banget macam adul enggak rapi gitu loh ya ini rapi itu jadi boleh enggak kurang aduh tuh, tuh tuh kok kurang kurang terus us us us Oh. Oh us. Us. Us. Us. us kok diem diem boy us hm. kita coba quick ya yes. seluruh 10 kali aja semoga ada free spin biar saldo langsung naik ayo yes dapat free spin di quick tadi 10 semoga isi ya seluruh kita main di bed 4800 masalahnya kalau nggak sini mah parah banget sih us. ya kuning jadiin dong atas cincin kali kuning aduh nggak mau juga hijau jadi atas mahkota kasih petir lagi us Aduh tuh tuh tuh tuh kali ini mah yang bagus kita coba yuk birunya sekalian boleh Aduh atas gelas kasih petir dong us Waduh usnya tidur seluruh Ijo jadi atas gelas kasih petir us, us atas kuning putir us, us us us us, us mode us us, ijo neus petir us, dan nah, kelo us lumayan. Tiga kali delapan dua ratus empat an lah ya, sesur, lumayan, lumayan, lumayan. Usnya harus digentak-gentak, baru dia mau co, loh. Asam banget hijaunya eh ungunya jadi Aduh orangnya kurang satu biru Aduh kurang juga ayo us bisa terus free spin lagi kuningnya jadiin dulu us Aduh petirnya di mana ini us kuningnya dulu us Yo, us, ijo us waduh ungu juga kurang satu nah ini us petir lagi us atas gelas us mantap us tambel udah lumayan ya guys dual 18 masih sanem prispin lagi semoga ada dia pjp lebih lah ya seluruh Aduh us kuningnya jadi biru joleh us satu lagi itu virus merah boleh ungu sekalian us turin mis hijau sekalian us boleh us Waduh nggak dapet there's lor sayang sekali Aduh uh. biru sih jadi fix nah atas mahkota kasih petir us Aduh kuning kurang satu oh lumayan slur. Ya, seluruh 500000 ribuan skaternya ada isi ini aduh aduh, aduh aduh aduh, semua kesah sekali Anjir udah tampil 24 news lasius kasih yang manisus kasih yang manisus yuk kuning jadi nus kuning dulu ungunya boleh nusul dong nusul, aduh lumayan ya guys 570 ada kita kelarin spin ini langsung kita kabur saja mumpung masih profit banyak kita tadi belum modal 100.000 udah profit 900-an udah cukup lah kalau buat saya main kayak gini tuh utamakan profit utamakan WD yo seluruh sekian dari saya Terima kasih yang sudah menonton bye bye